Seiring dengan perkembangan zaman, negara-negara di dunia berlomba-lomba membangun infrastruktur raksasa dengan biaya yang mencengangkan. Berbagai rekor mega proyek fantastis lahir dari pembangunan jalan, gedung-gedung pencakar langit, bandara, jembatan, kota sampai stasiun luar angkasa. Berikut kami sajikan daftar 7 mega proyek raksasa termahal di dunia. International Space Station Pembangunan International Space Station adalah salah satu proyek raksasa yang sangat mahal. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangannya dapat melebihi 1 triliun dolar atau setara dengan 14.125 triliun rupiah sampai selesai. ISS dibangun oleh 5 agen luar angkasa, bersamaan dengan konsortium dari 15 negara. ISS dibangun pertama kali pada tahun 1994. Kasagan Field Kasagan Field adalah proyek pengeboran minyak di Laut Kaspia, dan mewakili penemuan minyak terbesar dalam 40 tahun terakhir. Untuk membuat proyek ini membutuhkan investasi sekitar 116 dolar Amerika Serikat atau setara 1.608 triliun rupiah. Operasional dari sumur minyak ini diperkirakan bisa memproduksi 90.000 barel per tahun mulai 2017. Total cadangan yang bisa dieksplorasi di sumur tersebut mencapai 13 miliar barel. King Abdullah Economic City Setelah selesai, King Abdullah Economic City diperkirakan menelan biaya pembangunan senilai 86 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.188 triliun rupiah. Berjarak satu jam dari Mekah, KAEC akan menjadi objek wisata baru terbesar untuk Arab Saudi. Kota ini akan mencakup beberapa hotel kelas tinggi, vila mewah, beberapa universitas bergengsi, dan bandara besar. Dubai Land Uni Emirat Arab Konstruksi dari proyek ini sempat dihentikan pada 2008 karena krisis keuangan di Dubai, dan dilanjutkan kembali pada 2013. Investasi proyek sejauh ini mencapai 76 miliar dolar Amerika Serikat atau mencapai 1.050 triliun rupiah. Jika selesai, proyek ini akan menjadi salah satu tempat hiburan terbesar dan paling mahal di dunia. FIFA World Cup 2022 di Qatar Dimulai sejak 2015 yang lalu, Qatar membangun sejumlah mega proyek infrastruktur di seluruh wilayah sejak terpilih menjadi tuan rumah piala dunia 2022. Negara teluk itu menghabiskan total dana 200 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.880 triliun rupiah untuk mendirikan stadion, jalan raya, rel kereta api, rumah sakit, hotel, mal, kota, dan bandara baru. al Maktoum International Airport, Dubai Jika selesai dibangun, bandara internasional ini akan menjadi bandara terbesar dengan pelayanan kepada lebih dari 160 juta wisatawan setiap tahunnya. Bahkan, bandara ini nantinya akan dapat menampung 200 pesawat sekaligus pada waktu bersamaan dan bisa mengoperasikan penerbangan dari 5 landasan pacu. Pembangunan bandara ini pun menelan biaya hingga 1.100 triliun rupiah. Water Diversion Project China, China China memang telah dikenal memiliki masalah pasokan air sejak lama. Bagian utara China diduduki oleh lebih dari 50% keseluruhan warganya padahal pasokannya hanya 20 dari sumber daya air negara. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah China mulai membangun konstruksi tiga kanal raksasa untuk memindahkan sumber daya air di selatan China dari Sungai Yangtze, Yellow, Huaihe dan Haihe menuju utara dengan biaya mencapai 1.100 triliun rupiah. Proyek ini direncanakan akan mampu menyuplai 44,8 meter kubik air tiap tahunnya yang melintasi 965 km daratan. Itulah mega proyek terbesar di dunia saat ini. Sekian video kali ini, apabila video ini bermanfaat silahkan dibagikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.